Kapel paling nge-trend kuartal 1 2023 Indotv Trends, Lesti dan Rizky Bilar, Alhamdulillah persahabat. Sudah diterima oleh admin official Les Lovers Indonesia, ada sebuah kalimat juga yang ditulis di unggahan ini. Alhamdulillah piala penghargaan untuk Leslar, Lesti, Rizky Bilar dari Indotv Trends sudah kami terima. Selamat untuk Leslar telah memenangkan kapal paling ngetrend. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Leslar Lovers yang selalu kompak dan solid. Salam Les Lovers Indonesia. Alhamdulillah, prozahabat. Mudah-mudahan, berkah barokah, dan semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Di postingan ini pun tentunya persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Ronsidah City 862 Itu hadiah buat Les dan Lar juga fansnya Aku ada yang kirim komenan Mimin Indotrend Dan tentunya dia nunggu foto sama video dari fans Les Lar gitu Min Datanya tuh, Masya Allah Dan tentunya tanggapan juga diberikan dari akun Instagram Irawati 75 Masya Allah, Tabarakallah Insya Allah, Leslar bukan hanya kapal paling ngetrend Tapi kapal selama wa antil janahnya Amin Doakan yang terbaik ya untuk hidrol kesayangan kita Mudah-mudahan selalu menjadi kapal nomor satu Kemudian selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada video lama persahabat ya Dulu bercandaan pengen jadi produser Alhamdulillah persahabat ya Tentunya sudah Kestampayan tahun 2023 Alhamdulillah Bapak Bilar Persahabatnya kemarin Jadi produser video klip Single terbarunya Lesti Keciora Istri tercintanya Masya Allah Alhamdulillah persahabatnya Ucapan adalah Sebuah doa Benar sekali itu ucapan dari Papa Bilar Mudah-mudahan persahabat selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi kebanggaan orang Konoha amin. Momen ini pun juga kembali alert selalu pilar. Kita lihat juga kalimat yang ditulis. Masya Allah ya Kak, satu persatu terwujud. Emang benar, kita harus berucap yang baik-baik. Karena siapa tahu ada malaikat mencatatnya. Selamat pagi semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan persahabat. Idul kersangan kita. Semakin sukses Dan semoga apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Dan kita lihat juga prosen Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan juga Diantaranya terikut Fajar Hesti Yuliani Masya Allah akhirnya terkabul menjadi produser dengan Kaling Abang Azro Dan Leslie Kejora semoga jadi awal yang baik Bisa menghasilkan karya-karya yang banyak Cetar dan berkah Amin ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Mawadul Aslamia. Alhamdulillah sejauh ini apapun yang diucap Papa Bilar dan Bunda El Alhamdulillah satu persatu terwujud Masya Allah ucapan memang benar-benar adalah doa Ini luar biasa Kemudian juga selanjutnya Persahabat disimak ini ada potret Kebersamaan Papa Bilar Dengan tentunya sahabat-sahabatnya Ini saat Sanmuri kemarin Bangga juga melihat ini Semakin tentunya kagum dengan Rizky Bilar Circle-nya luar biasa Semoga ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari idol kesengan kita Hanya doa terbaik selalu kita berikan buat Lesti dan Rizky Bilar pastinya Kemudian juga persenaman berikutnya kita lihat di store-nya Udon Ini salah satu fotografer Bunda Lesti di video klipnya persahabatnya Mengunggah tentunya foto walaupun blur. Atau buram dia ya, tentu kita sudah nggak sabar Menantikan kejutan single terbarunya Bunda Lesti ke Karena ini yang paling ditunggu dan dinantikan oleh warga Konoha Dan siap trending serta booming untuk lagu barunya Bunda Lesti dan selanjutnya juga, bersahabat kita lihat di storynya Papa Villar. 3 jam yang lalu nih, bersahabat ya, ada yang lagi bahagia banget nih, karena tim sepak bola kesayangannya Liverpool menang telak atas lawannya, Manchester United, dengan skor 7-0. Tuh, bersahabat jadi saya ada sebuah percakapan nih. Bang, 7-0 bang, Liverpool menang banyak nih, Allah bang, terlawan Madrid juga kalah, katanya tuh. Sombong dulu sebelum dibantai Madrid, bang. <laughs> Ini cute banget, Masya Allah. Alhamdulillah menang juga untuk tim kesayangannya Papa Bi. Mudah-mudahan selalu tentunya mendapatkan poin bagus ya, biar Papa Bilarnya juga senang dan bahagia. Kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV, yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini, bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.